Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan nyatu alam kali ini kita berdua menyusuri sungai. Nah lokasinya cukup bagus. Perjalanan juga jauh. That <laughs>